Halo Sobat Pediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke sahabat Pediler dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya sahabat Pediler. Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Rival. Nah di samping saya ini sudah ada berbagai jenis senapan angin sub fusion mulai dari harga 900.000 sampai dengan juta rupiah saja ya sahabat Pediler. Nah senapan angin yang ada di depan saya ini yaitu senapan angin sub -fusion. Fusion 2255 Gamo full hitam Nah jadi seperti ini ya sahabat bedi untuk tampilan senapan anginnya nah senapan angin ini juga saya padukan dengan dua aksesoris tambahan yang pertama ada teleskop Gamo 39* 40 Kemudian untuk peredamnya saya menggunakan peredam Alvinaa HW 100 nah teleskop Gamo ini juga sangat membantu bagi sahabat be membidik sasaran dengan jarak jauh kisaran 40 sampai dengan 50m nah Nah, di dalam lensa teleskop ini juga sudah dilengkapi dengan lampu retikel dengan nyala lampu yang sangat terang ya sahabat bediler, dan kemudian untuk teleskop ini juga sangat direkomendasikan untuk berbagai jenis senapan angin mulai dari sub, geciluk, dan juga PCP ya sahabat bediler, nah oke lanjut untuk peredam Alvina W100 ini juga sangat membantu dalam meredamkan suara senapan angin yang ditimbulkan dari senapan ya sahabat bediler, nah untuk mode senyapnya bisa mencapai 85%, kemudian Kemudian untuk panjang laras dari senapan angin ini yaitu 55 cm dan untuk tabungnya 22 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm. Nah untuk Uh, pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa uklik ataupun pompa tangan yang minimalnya sampai dengan tujuh kali Dan untuk maksimalnya mencapai 20 kali pompa ya sahabat bediler Dan untuk popor dari senapan angin ini uh, full gamo ga full hitam ya sahabat bediler Jadi popor ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur sangat lembut, kuat dan juga kokoh Nah kemudian untuk di belakang popor dari senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu yang memang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan saat berburu ya sahabat pediler Kemudian untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan dua visir ataupun didikan manual yang bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat pediler Nah visir ini Terletak di bagian ujung laras dan juga di tengah senapan angin ya sahabat bediler Oke sahabat bediler untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 925.000 rupiah Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin uklik yang sangat direkomendasikan bagi sahabat bediler yang masih pemula ya Nah dengan harga segitu sahabat bediler juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti mini tester, tali sandang, kemudian ada peredam standar dan STKS ya yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin nah jadi senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat bidir karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke sahabat bidir mungkin itu saja untuk ulasan Senapan angin sub fusion yang lagi ready stock di Jaya Airifel. Nah, bagi kalian yang berminat membeli senapan angin ini bisa langsung order sekarang juga pada admin Jaya Airifel. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan harga secara full setnya bisa langsung klik di link kolom deskripsi di bawah ini ya, sahabat bediler Oke, sahabat budilah seperti biasa jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel YouTube ini dan jangan lupa. Nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Oke sahabat bediler, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bediler.